serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru dari Leslie dan Bilar tentunya Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Ada cidukan persahabat ya kali ini dari Eninnya Abang El Masya Allah makin cantik banget ya Enin Sehat-sehat selalu untuk Enin mudah-mudahan apapun segala urusan dilancarkan dan dimudahkan amin kita lihat juga cidukan ini part kedua nih persahabat ya lagi mau otw tuh masya allah sehat selalu untuk keluarga besar Leslar doa terbaik selalu kita berikan untuk Leslar family dan selanjutnya resebat kita lihat juga cidukan dari Papa Bi masya allah alhamdulillah kita mendapatkan asupan vitamin luar biasa persahabat ya terima kasih untuk yang memberikan cidukan-cidukan vitaminnya dengan Papa Bi Kali ini ada sedikit info juga untuk warga Konoha Persahabat diperhatikan. Ya Allah, hujan dewa emu terterus kayak sis kamling. Udah mau ketemu, jalannya ditutup askari. Cuma Papa Bi dan Abah. Dede gak ikut hujan guys, dingin, kasihan Abang L Udah gitu full banget, gak bisa nafas. Sekarang nunggu Papa Bi sama Abah, salam Jum'at. Lelah kaki udah pegel tapi semangat umrohnya mabrur. Aku umrohnya udah beres tinggal cari vitamin kalau nemu ya besti masih usaha. Karena ini cita-cita dan doa saya pengen ketemu idola. Masya Allah. Di infokan nih persahabat ya langsung yang sudah ketemu dengan Papa B. Kenapa tidak bareng dengan Lesti Kejora dan Baby L. Persahabat ya sudah dijelaskan tadi ya. Dede gak ikut karena hujan. Dingin kasihan dengan Abang L. Dan udah gitu full banget ya nggak bisa nafas Mudah-mudahan Ini kesayangan kita Selalu sehat Untuk ibadahnya juga berjalan dengan lancar Amin Kemudian juga persahabat kita lihat nih Cedukan dari Jepang Masya Allah Ada Ibu Rasulullah Dewi yang sedang berbelanja Dengan Kak Nova Masya Allah banget ya Sehat selalu untuk keluarga besar Leslar, Doa terbaik juga selalu kita berikan Semoga ada kejutan dan ada kabar bahagia untuk berikutnya juga persahabat ya, ada informasi penting juga langsung diinformasikan oleh MRB Clothing Line mengenai banyak sekali ya, tentunya yang menyampaikan promo soal produk dari MRB Clothing Line yang sudah launching, kali ini diinformasikan langsung oleh MRB Clothing Line Produk dari MRB belum launching, jadi hati-hati sama akun leslar update karena dia mau penipu katanya tuh persahabat ya. Jadi jangan sampai salah karena untuk resminya langsung dari MRB Clothing Line. Kalau ada akun-akun lain yang mempromosikan produk dari MRB Clothing Line itu penipuan persahabat ya. Jadi jangan sampai ketipu. Sama-sama kita tentunya doakan mudah-mudahan usahanya Papa Bi dan Bunda Lesti berjalan dengan lancar sukses. Amin. Kita sedang selalu pastinya menantikan kejutan, menantikan cidukan terbaru dari idola kesayangan. Jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar menarik, dan pastinya kabar bahagia dari Lesti dan Bilar tentunya.